itu itu itu cocok Hmm. hampir. Hmm. Loh. <laughs> hmm. Jalan berapa nih mobilku? 250. Oh, oh iya. Dah. Allah. <laughs> oh, Set. Baru dibilangin. Huh. kok tembus? <laughs> <laughs> hey. Waduh, kelek. Jangan nanda guys. <laughs> War... <sukur> <sukur> saya lompat. Ini Jess Citra Eri, Jess tadi RT nggak ada bapaknya <sukur> <sukur> ini. <kind of> <sukur> okay. Ada D D D eh. Okay, iya. ada RT dalam rumah tangga ya. Orang dar nursing buat Kenapa? kan ada warung tadi oh tadi kira mau nabrak <laughs> <laughs> ya mati-mati satu kram. ya Kok banyak tiba-tiba <laughs> ada orang terbang wah oh, ada tempat cuci mobil oh, feels... <tik> iye, jangan hati. kenceng banget itu apa tuh? <laughs> Hah? Itu tadi mobil ente ya? Iya, parah nih. <GILENCIO> Waduh, gile. Wah, ser. Tuh suspensinya naik, suspensinya naik turun, naik turun. Turu. Astaga, iya, iya, iya. ada yang berarti hotel kita. Kan? Wih, ada apa tuh? Wih, halo. Target. Halo, halo. Siapa nih? <GILENCIO> halo halo masuk masuk halo ada di situ eh halo iya yeah. oh, kok kalah ya Kevin yeah, iya sama atas duit tuh Masuk! masuk masuk ini ada siapa lagi <laughs> main kan masuk masuk Wii, aduh, mobil, apa? Sampai sampai berdiri loh, apa? Iya. Ini kayaknya di game ini paling ganteng mobilnya udah. Tapi speednya berapa? Ya tahu kan, engine-nya tir. Aneh kan saya lihat, tidak? Soalnya speed game ini. Yang paling ganteng mobil apa? Oh. Kilometernya berapa kilometer per jam? kataung sih antara Supra mungkin Supra atau ayam gitu. Untuk indie. Like. Oh, wow, mentul-mentul. Entul-entul. Enggak berasa gitu. Ya. apa? Beratusan. Jadi ide-ide. Jadi ide, jadi ide, Pak. Ini ada orang lain ya di mobil selain kita. Iya. Selamat pagi. Wi. Masuk sawah. Masuk sawah. Masuk sawah Masuk sawah awas, awas, awas. Yeah. tikungan ini tikungan, tikungan apa gitu. <tik> tikungan patah jis tikungan banget ini saya sekali pasang abe tiga ini naik tol e. ini sampai elevator elevator ini atas ya <tik> <tik> <tik> <tik> Wir, wah ya Aduh, aduh, lompat, lompat, lainnya, oke, satu, dua, tiga, gas, gas, Wiiiiii, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, ya saya mau lihat ini supra oh lebih oh ini bilang barusan telat tadi <tuk> <tuk> aduh udah jadi kayak ini jadi-jadi aneh-aneh inov. Semakin <tuk> random. Mana ada orang terbang sih? Oh. <laughs> Aman. Ada ditutopin banyak orang ya, <tuk> Eh, itu tadi ditarik itu mau besi apa burn out? Aduh Besi ada siapa ini? Tolong!